Astaghfirullahaladzim, walaupun ia punya kekuatan yang penuh <laughs> <woleh> diri, yang penuh yang penuh <laughs> yang percuma <laughs> <laughs> <terluka. laughs> aku, berdayu, aku berdayu. Angin, <laughs> <Bicu>. <laughs> yang keras, Yo, yo, yo, yo Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja Masih bersama saya, Samudhir Rapsal Kuroh Ahmad Seperti biasa, kali ini admin mau mau reaksi kembali Yaitu Mabrulur Haris Lur Haris, Lur Haris. E, Dalam video reaksi kali ini, si Mahabur Lur Haris itu nyanyi lagu Mengejar badai ya teman-teman sebenarnya, sebenarnya ini adalah video sudah lumayan lama lumayan lama cuman dalam videonya mabur hari sudah admin kasih lirik lagunya ya teman temen admin kasih lirik lagunya ketika dia menyanyikan lagu mengejar badai oh ya yeah. sebelumnya admin ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini karena di channel ini sudah mencapai 1000 subscribe saya ngeusapin terima kasih Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Oke, kita langsung belajar aja kita videonya ketika Mabrul Lur Haris nyanyi lagu Mengejar Badai. Seperti apa lirik-liriknya yang dinyanyikan oleh Mabrul Lur Haris ini ya, teman-teman? Oke. Okay. Mabrul Lur Haris, Mabrul Haris. Sia-sia okay. Walau kau engkau yang ragu. <laughs> Kasara, Terluka <laughs> Pasar Walah yang derita Teruka. yang derita Yang perbisa Perbisa Kau okay. terpada diriku Terluka <laughs> Oke. Okay. <laughs> <laughs> kau putuskan dunia. Kau putuskan dunia, nih? Yang Yang kira? Yang kau? Yang kau? Yang terparah itu apa sih? Kasana, diri kasana, kasana, hangit yang keramin. Sampai di kaki Apaan ini? Astaga Allah <laughs> Salam terus, Terluka. ini yang kau segalanya. Kau putuskan dunia. Percuma aku Angin Angin yang keras yang yang keras, keras. Mabrolur Haris, oke okay. Tepuk tangan untuk Mabrolur Haris ketika dia nyanyi lagu Mengejar Badai, teman-teman uh, Sama, Admin juga nggak hafal gak hafal lirik lagunya Mabrolur Haris Nggak uh, hafal lagunya Mengejar Badai Cuman, kalau kita dikoreksi di lirik, lirik lagu aslinya Mengejar Badai Aduh, jauh bro, jauh, liriknya jauh banget Tapi saya salut, salut sama Mabrolur Haris ketika dia nyanyi lagu ini, dia itu tertata rapi ya teman-teman, meskipun liriknya salah, liriknya dimodif modik gitu, liriknya semuanya dia tapi dia bisa nempatin lirik itu di lagu aslinya ya teman-teman gogel Mabrur Haris Perangkali itu suatu kelebihannya si Mabrur Haris kelebihannya Mabrur Haris dia bisa mengolah, mengolah apa namanya, lirik-lirik ke nada lagu aslinya Oke, keren untuk Lur Haris Sehat selalu, sudah selalu untuk Mabrulur Haris <guruh> Mabrulur Haris, bro Mabrulur Haris usianya berapa tahun ya? Masih muda kayaknya, A atau seumpuran saya? Saya usianya berapa coba? Ayo, ayo Usia saya berapa coba? nggak <guruh> penting juga sih Oke, pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support dan ber berpartisipasi di channel ini Semoga menghibur dan menyenangkan Cukup sekian reaction dari admin, semoga Semoga apa, bro? Saya salah mengucap nih kayaknya. Oke, terima kasih ya, men. Terima kasih udah seribu subscribe. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support dan berpartisipasi di channel ini. Semoga menghibur dan menyenangkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!